atap mungkin dalamnya pengalaman <SILENCIO> Om Swastiastu, salom swastiastu, budaya. Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Nah, kali ini saya mengeksplor pura tertawi yang ada di dalam Tuwo Rejo 7 nomor 3. Nah, cukup unik karena lokasi pura berada di perkampungan, perkampungan padat penduduk di daerah Tuwowo. Kecamatan Tambaksari, Kota Matya Sulawaya Ya, uniknya karena cukup unik karena berada di perkampungan. Oke, kita langsung saja untuk lihat-lihat. Ini Kantor Sekretariat Parisada Indudharma Indonesia Balai Kanjara Sekretariat Sektor Tamasari Jalan Tuboworejo 7 nomor 2 Dan yang berada tepat di depannya adalah Kuro Tirtaoni Tuboworejo Sementara Pak Mangkunya masih belum datang, mungkin kita setengah naman atau sembayangan seperti ini. Intinya masih tutup. Nanti mata Pemangkunya mungkin datanya sudah datang. karena berada di perkampungan padat penduduk khas Surabaya Gini, lah, berikutnya kita perjalanan gitu. Oh, gini, gini, gini, gini, suasana sore are teman <laughs> beginilah situasi di dalam pura tirta wening Surabaya.